Ini <San> sebelah doang Nimbung, kan? nimbung, mari nimbung Sebelah doang, nganap mario ke mukanya Kayak bagaimana kamu ke atas Ajar terus Dan kasih ketor Bang Endra Eh Pak, kasih Bang Endra <San> Pakelan, tahu gitu, lah ngomong Om Patus om, Iya, oh, bukan oh. oh. oh. Ini, kan? nah, itu bukan terus. masih kelihatan kelihatan kamu Good, good.